Wuh, bagus-bagus, gamparilah. Siapa ini? Uh. Yono. Uh, ben sore-sore mamake nelfon. Iya, mamake. Yono, anaknya mamake yang paling ganteng, lebaran kie. Pokoknya mamake nggak mau tahu. Kamu harus pulang, ya. Nggak usah bawa yang macam-macam. Ya, ya Aku Bawain jodoh buat mamake. Ya, Ya. Yuk, gitu aja. Nggak pakai titik, nggak pakai koma. Hey, mak. Ikulah. Jenggot karo aku bisa dicukur dulu, kenapa? Halo? Halo? Tak priwe sih. bikin ketawanya kenapa keingung <SILENCIO> <SILENCIO> oke alat yang baiknya sebelum acara pekerjaan kita mulai kita berdoa sesuai dengan agama maksimasi supaya uh, Siapa ini? Huh? Yono. Aduh, ben sore-sore mama kenel nelpon. Eh, ya mamake. Yono, anaknya mama ke paling ganteng. Lebaran kie. Pokoknya mama ke gak mau tau. Kamu harus pulang. Ya, gak usah bawa yang macam-macam. Ya, ya. Aku bawain jodoh buat mama ke. ya. Ya, yuk gitu aja. Gak pake titik, gak pake koma. Eh, mak. Ikulah. Cenggot karo aku bisa dicukur dulu, kenapa? Halo? Halo? Tak riway sih. Ya. Bidangan manis, mah. Kita manis semua. Ya, uh, tapi kan lebih manis sama, Mama. Nah, nah, Yono. Ini ya. Kenapa lagi simboke video call? Hmm? Kinyongnya bingung, Tuan. Masa tadi ngomong gini, Mama hmm. Yono, pokoknya Mama Keh nggak mau tahu. Lebaran tahun ini kamu harus pulang. Dan pulang nggak usah bawa apa-apa. Yang penting bawa jodoh. Kamu kalah sama trek perkaja dan dengan masa kamu masih sendiri lainnya nyong, disamain sama Yono, apa ini ya? Eh, nyong <tuk> gue Yono nyonya Ya, Yono, tau gak di sebelahnya ibu RT ya, ibu Rania itu Oh iya iya dia iya Itu baru ngangkat anak gadis Lain. ya Itu anak yatim <tuk> gadis <tuk> Tapi dia itu cantik, baik, sopan, santun, pinter masak hmm. lagi Mau gak tinggalkan sama dia? usah oh, aja mau. Buk -buk. Eh iya iya Pak, iya, iya, iya. maksudnya ma mau bantuin Yono untuk jodohin sama itu anak. Itu maksudnya. tujuan sembarangan, dada nyonya cantik begini sih. celamitan hitam. <laughs> Enak gak nyonya? Eh Anu, aduh. Maksud saya uh, orangnya baik hati ya? Baik. Oh gitu ya. Cantik gak? Cantik. Mimpi boleh mimpi seadanya. Kalau kamu mimpi setinggi itu itu kamu jatuh. Maksudnya nanti kalau Yono mimpi terlalu tinggi, kalau jatuh kenapa? Berarti kamu tidurnya kurang ke tengah. Hehehe. <tuk> terlalu <tuk> iyalah. Enggak maksud, papa gini mah. Yono, kamu tuh jangan mikir-mikir. Yang kamu mau, kamu harus usahain. Pokoknya apapun bisa kamu dapetin. <tuk> kecuali ini. Ini jatah saya. Maaf. <tuk> ya wis lah. <tuk> boleh juga tuh dikenalin. Mau deh, Apa? mau dikenalin. Iya. Yono! Ya, Roti itu juga ada jodohnya. <laughs> oh, iya, kelalen. Oh iya. Itu uh, nanas, enak. Yono kan udah punya handphone. <laughs> Aduh. Waduh, waduh, lagi pada asik, ngapain sih ini? Aku main spinner. Oh. Mas Yono, belanja dari jam berapa? Dari subuh Mas Yono udah nongkrong di pasar. <laughs> nah, sepatu Pasti mau nanya itu. Tenang aja, sepatunya udah matching, dua-duanya udah sama. Kalau nggak sampai sama, waduh, kegantengan ini bisa hilang nanti. <laughs> Yaudah, yuk, bantuin, beruan. Makan apa kita weekend ini? Oh, Tenang aja. Tapi kan, kita karakter tadi dulu. Gimana kita bikin roti? Rasa raspberry aja. Itu bagus. Kucil, kamu bikin sendiri deh. Gampang. Kamu tinggal bikin roti. Kakak ambil es krim di kulkas ya. Oke, Kak. Mas Yono, jatah juga kan? Terus dikit <tuh> Ini yang paling ingyong suka. Hehehe. Sekarang kita tinggal bikin... Roti... Roti... Raspberry-nya... Iya... Yeah. Kita buka... Waduh... Bukanya aja gampang... Tuh... Hmm. Terus... Mas apa ini nih? Liatin aja ya? Liatin aja. Tinggal makan dong... Yuk... <laughs> Inyong suka kalau kayak gini... Hmm... Udah jadi... Sekarang kita... Pasa. Makan... Ayo kita makan... Hmm, eh, adek, Ada tebak-tebakan apa enggak? Ada dong, apa apa gender? Dua, dua, dong Oh iya Eh, eh, eh, eh, kalau kayak gitu? Cari sendiri Makanya terpana ngeliatin Non ini lah, jogetnya bagus banget Mas Yana, ayo perangkat! Nanti terlambat dong Ah, jadi kan ke pasar sekalian? Jadi dong Yano, anten ibu sekalian ya Mas Yano, cepetan! Celepet nih! Jangan-jangan ya, ya, ya, sabar, kenapa sih? Ini ganti baju dulu nih Tuan, Nyonya, nah. Non, Den, ya udah rapi? Mas Yano, nggak yang lupa Nggak ada, ini udah ganti baju Rambut juga dah oke kok. Apalagi. Eh, eh uh, pengen uh, uh. nanti dulu biar enggak lupa. Elo mau keburu kok ketawa. Masih ono kebiasaan. Iya. Lalen, nanti sepatu dulu. Iya, tuan minta. Iya, maaf ya. Iya. jangan dulu ya. Iya. Nanti ya, ya. Ya. Yo, ya. ya, no, aduh siapa ini nama kamu ya? Yono. Ya, Pak ya. Pa, tolong ngambilin handphone Pak di meja Pak tolongin Pak, tolong dong Pak, Cepetin ini meja. Eh, aduh tuh meja nggak ketinggalan. Itu handphone di tangan. Yono, ya. ya Tuan, kamu nggak bawa jam? Enggak. Nanti kalau tahunya anak-anak saya telat apa gimana? Jadi kalau masih ada anak-anak di jalanan berarti nggak telat. Ya udah Tuan, selesai ya. dulu ya, jadi, ya. ya. <laughs> eh, Balik. <laughs> Ayo kita berangkat. Nah, dua menit lagi selesai ya So guys, gue akan habis 10 nih Kali ini udah gue hebat banget yes, Masih dong Eh maaf guys, sorry Dua hari kiri ya Makan baki enak Nah, dua menit lagi selesai ya Kalau enggak, ngotainya ini buat Ade loh Oke okay, ma, Kak nanti ratunya buat aku nih non stop mau, kenalin dong mama, halo guys, salam kenal ya Al, Al kamu review dong rotinya mama, kalau roti mama tuh enak banget gitu Oke guys, sekali lagi ya Ini gue lagi makan roti, dicampur dengan selai kacang dan coklat Gue suka banget, ini enak banget Hai guys, kenalin, apa di video dia? aku cuma mau ingatin uh, kalau misalnya kalian nggak suka uh, roti dipanggang kalian bisa olengin aja si peljo nggak tahu sih nggak makan. siapa sih ini panger si? wow lama lagi sekali ya. wah uh, hebat. mau uh, dambat terus tuh hebat. ah uh, uh, tuh kan kalau misalnya ada betul tuh, langsung lihat tuh. Yeay! Yeay. Hebat, kakak! Papa! Iya sayang. Papa, mama ya. kemana? Mama lagi ke rumah bu RT sebentar. Pak, aku bosan nih. Mm -hmm. Aku tinggal ke dan skim Boleh Aku oh, mau kayak bapak ah, Ikutin gayanya BTS ya Yuk Kimi, okay. ini bapak loja asik nih Hah, eh, Gini kamu kenapa? Pa, hmm? aku mau makan roti mm -hmm. Ini, ini gak enak buatan mama Hmm, gimana kalau kita bikin? Ayo Yuk Sekarang adek Telepon Mama, abis itu dicatat ya. ya Oke, okay? hmm. Papa lihat nih, ambil roti, colokin pisau ke seled, olesin di atas roti. Papa, bukan kayak gitu? Nih. Ya, gimana nih, cantiknya kan bener. Diolesin di atas rotinya, Dioles di atas roti. Terus gimana sih, kini? Ya, jadi, aku buat ulang lagi. Iya deh, kamu tulis lagi ya. Oh gitu ceritanya Udah? Coba Ambil roti Ambil roti Ambil selai Oh gini Oke Ini mau banyak apa sedikit? Sedikit aja Ini cukup ya Rotinya mau satu apa dua? Satu aja. Satu aja Tuh Wala voilà. Oke Sudah jadi nih Bener nggak? Suka gak? Kita tos dulu dong. Yes. Hmm. Sama kan Tiapnya mama?